Dah 3 paket bermaksud 1 paket 180 kalori ni. Dah 540 Ice kettle ni cukup untuk 4 paket 4 paket dah 720 Kalori yang aku makan Oh my god Hi guys Assalamualaikum Christian Korang dapat lihat depan aku, aku ni Hari ni aku nak makan ice cream lama eh. Aku tak buat video makan ice cream Ice cream tu baru daripada Walls iaitu Bites Time ha. Dia berbentuk Cube, Ada satu paket tu 4 cube ha, Rasanya korang boleh dapatkan dekat speedmart je sekarang ni Dekat tempat lain aku tak sure sebab ikut poster dia tu dekat 99 speedmart je lah Ok satu ni harga dia RM3.70 Okey aku beli 5 Kita okay, tengok boleh habiskan ketak kan Okey tu je lah tanpa membuang masa Marilah kita makan Bismillah Aku akan membuat sing salah satu, eh Okay, dasarkan packaging ni Ditulis vanilla, toffee And caramel Dia punya flavour lah, tak sure lah Rasanya macam biasa lah Cok, Luar tu chocolate coated Ada roasted peanut, dalam tu Asprim vanilla, macam okay, mana rasa Caramel sekali, okay Nampum, Masa marilah kita buka ya Oh by the way, tengah hujan sekarang ni Apakah Kalau bising background tu Malas nak tunggu dah, hujan berhenti Tak payah tunggu, okay kita bentangkan satu-satu Bentangkan kau. Kalau tak habis. habis Kita simpan balik Dalam peti ais okay. Kita dah unboxing Jangan. Nak penuhkan talam Ah, Haa bentuk Q. cube okay. Nampak tu Boleh habis ke ni? Kau ni tamak ke? Jangan masyai cepat sangat Okay, aku buka dulu. Okay guys, telah unboxing macam ni rupa dia. Total ada 20 cubes. Tak tahulah boleh habiskan ke tak. Kalau krim biasa banyak aku makan buat video 4 yang 5 pun jenuh lah. ni jenis sama so aku tak tahulah. Kita kena makan cepat-cepat sebab hujan pun macam tak nak berhenti. Maka lebat. krim pun akan mencair, okay. Pembuang masa marilah kita cuba. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coklat dah belum mencair ya. So, aku makan dia lah mm. Tak lawa dah, aku nak cakap cepat sangat cair 1 bite size Tapi aku nak tunjukkan dalam Dia adalah rasa caramel tu sikit Vanilla tu biasa lah 4 till ni pun macam rasa biasa lah biasa hmm, Korang macam nak makan coklat Dengan ada pinat padah lebat wei Hmm makan lapar guys. Maksudnya baru 2 paket aku makan. Berapa kalori bih aku makan maling? Sakit gigi tu Makan banyak. Rasa dia biasa je Cuma yang menarik je bentuk je lah Jujelah Nak buat raso-raso boleh lah Don't expect too much Ice cream biasa je Rasa ice cream biasa sy boleh habiskan. Bismillah. Takkan mm. mm. mm. dah sakit. Hmm. Muak doh. Sebelum ni buat video aiskrim tu lain-lain jenis. Pak paket doh. Bila sama jadi muak. Kena bilis dengan air ni eh? huh. Dah 3 paket bermaksud li 1 paket 180 kalori ni Dah 540 Asketol ni cukup untuk 4 paket 4 paket dah 720 kalori Oh my god Come on, you can do this Ini adalah paket yang terakhir Guys Aku dah kembung nak makan Muak Kita cuba jelah lah habiskan Dah ya, dalam Buka. Jarang kita habiskan kan? Kita bentangkan sebanyak-banyak talam Sepanam-banyak talam ni Mari kita cuba Tiba Nak muntah dah Huh. <tuk> <tuk> dua lagi guys, dua lagi. Oi, oh, ya, dah cari betul. Oh. Yang terakhir. Wei, berapa char? Wei. Dah pecah weh Oh my god Makan lebat guys Kau mendengar kau cakap Udah meleleh dah pun Okay ni halal lah eh. ni Okay memandangkan Hujan pemakan lebat Okay aku pun berjaya Habiskan 20 biji tu weh 20 bites Hebat lah Siapa boleh makan banyak Contoh tu Ada berani cuba Siapa boleh makan Ais krim ni eh. Muak dua Muntah rasa Okey, rasa dia macam aku dah explain sepanjang video tadi biasa saja, tak ada yang nak yang specialnya pada bentuk dia saja. Okey? Hai boleh lah nak cuba kan? Kita buat video ni kenalah cuba Yang baru, kan? Apapun, terima kasih pada yang sudah sudi menonton video aku selama ini. Pada yang baru singgah, jangan lupa untuk tekan button like dan juga subscribe, okey? Well, see you guys uh, di next video, okey? Bye-bye. Okey, oh, yeah, korang dapat sampai sekarang ni. Bye time.